Maknanya orang umur 40 ni, orang yang mula meka, otak fikir dia, cara hidup dia. Saya duduk tengok dalam setengah-setengah perbincangan eh hubungnya dengan umur 40. Dalam setengah-setengah kitab, dia katanya, orang umur 40 ni, adalah orang yang, maknanya, hidup dia berpengalaman banyak, bahawa siapa 40, belum pada yang nak pergi siapa akhir umur dia. 40 ni penting. Kita pun mari mikir sari-i. Eh, ya, sungguh. 40 ni. Sepatutnya orang tu dia jadi. Maknanya, mata dah lihat cara mikir. Dia bukan budak-budak. Nak kata tua sangat pun, dia tak ada tua lagi. Tapi, ilmu, pengalaman dan pergaulah dia dengan orang agama ni, maknanya sepatutnya dan munasabah benar. Kalau dia, dia nak jadi pemimpin pun, pemimpin. Kalau nak jadi pengikut yang baik dan nak tuju arah masa depan dia pun dia, dia boleh, maknanya dia boleh ambil dah, pengalami yang dulu-dulu boleh jadi piplat silap, salah tak kena waktu tak kena kot, tu, tak kena kot ni, tapi bos apa umur 40, kena mikir jadi kena lah. Sebab halau tuju untuk masa depan dia, tak tahu berapa tahun lagi, dia nak mati dia kena betul tu Tak sepatutnya orang umur 40 naik ke atas. Dibuat benda-benda yang fitplat. Go to go ni. Terutamanya benda yang silat sana. Dengan sengaja dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu amin sayyidina wa muhammad wa wa uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, pagi hari ini sebenarnya kita duduk di dalam ayat juga tapi sebagai sedikit tamohnya uh, belum pada kita nak masuk di dalam kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalam suratul An-Kabut ayat yang kena belah, tujuh belah, lapel belah dan seterusnya uh, saya berbaca dalam tafsir bersekejut dengan pahamir kita yang boleh jadi silap dia tengok di dalam suratul An-Kabut lepas tu duk baca, baca baca baca, kita baca ayat kita pahamir katanya boleh jadi macam tu kali macam mana Allah Ta'ala firman ayat 14 suratul An-Kabut Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya Maka ia tinggal dalam kalangan mereka selama 950 tahun Akhirnya mereka dibinasakan oleh tufan sedang mereka dalam keadaan berkadaan zalim dengan kufur durhaka uh, cuba kita tanya soalan diri kita sendiri tengok kepada ayat umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun dah? tapi baru tengok dalam tafsir, Masya Allah lama boleh jadi kita berhasil saya duk baca ni tafsir Ibn Kathir sebagai reka saya Lepas baca sikit-sikit Tafsir Azhar Ada ada hadiah Buka saya Dia tengok Alhamdulillah Jazahullahu anna kulla khair Nak ayat katanya Dah tafsir. tafsir Ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah Dia katanya Bu'itha Nuhun Wahuwa 40 sana Ketika Nabi Nuh dilatih jadi rasul tu Umur dia 40 Wa Dia hidup bersama dengan kaum dia tu berdakwah siang malam 950 tahun. Mananya termasuk umur 40 40 saat ni lah. Di siapa 950 tahun. Wah, ba'da tufan 60 hatta kathura an wa tapi dia hidup lagi lepas pada boh besar air banjir besar tu ni puluh tahun lagi hidup lepas pada tu barulah dia mati ha, jadi kita gambar katanya dok peher pada mula-mula umur Nabi Nuh ni 950 tahun tapi sebenarnya tamah lagi umur dia selepas daripada air banjir Patu? Saya nak tengok juga dalam tafsir al-Mawsu'atul uh, Tafsir bil Ma'thur. Jaga ya, yak di sini katanya Nabi Nuh alaihi salam cuba tengok deh ni saya pukul gambar ni. Iaitu nya pendapat yang pertama serupa dengan hak saat ni juga. Nabi Nuh dilatih menjadi rasul umur 40 hidup sekali dengan kaum dia 950 tahun dan hidup selepas pada tu 10 tahun ada lagi pendapat yang mengatakan bahawa ni daripada Apok bin Yasar dia katanya Nabi Nuh hidup lepas pada tu lagi 70 tahun ada rakyat katanya uh, ni daripada Khumait bin Hilal dia katanya Nabi Nuh hidup bersama dengan kaum dia tu lepas pada apa? lepas pada bohsa yang ini nampak gharik pelak sikit dia katanya 900 tahun lagi bermaknanya cuba kita gambar katanya 950 tahun dibuat lagi tambah lagi 900 tahun hal ini pendapat kita nak terima pun boleh kita tak setuju terima pun tak ada apa tapi hak pentingnya Nabi Nuh alaihi salam panjangnya umur dia dalam masa berdakwah Dan dalam masa dia Menyeru kaum dia kepada Ugamu Allah SWT Ada satu lagi uh, Apa? Hak ni uh, Dalam tafsir yang sama juga Ketika Nabi Nuh Umur tu Dekat-dekat nak mati Dalam tafsir ni Rakyat katanya Allah SWT hata malaikat malakul maut gi kepada dia nak ambil nyawa melaikat tanya hey Nuh bagaimana Mung hidup seumur hidup Mung lah manusia yang paling banyak sekali umur yang Allah Ta'ala bagi kepada mu dia rakyat katanya selama aku hidup macam kawam boleh daripada budak-budak siapakah aku, aku tua banding katanya aku masuk di dalam satu muh yang adanya dua pitu pitu masuk dan pitu keluar maknanya sebentar, dalam masa beribu tahun lebih dia hidup tu dia berasa katanya sekejap sebetar masa berlalunya di dalam hidup dia siapakah dia banding satu pitu dan satu pitu Cuba kita gama, kita pun hidup walaupun umur tak ada nak panjang, supaya dengan orang, -orang zamil dulu. Tapi bagi orang hormo banyak-banyak dah. Cuba kalau wak tanya, berasa cepat ada umur duduk di dunia. setengah setengah orang aja awak tanya, "Eh, cepat sungguh oi." Eh? berasa dok ingat lagi masa budak-budak dulu duduk main, masuk mengaji, wak go tu wak go tapi eh 80 dah hormo. Ah tu tu nak no, oi ayat kata nabi nuh pun biasa rakyat juga pada zaman dahulu kepada malaikul maut malaikat yang nak ambil nyawa dia tu pun malaikat ambil nyawa ho ho selo-selo ambil nyawanya sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Taala yang begitu panjang umur dia tidak ada mana-mana nabi yang lebih daripada umur nabi nuh ha tu mengikut pendapat-pendapat yang saya baca sat ni di dalam tafsir Ini tafsir Ibnu Kathir dan lain-lain tafsir. Alhamdulillah. Jadi kita duk faham katanya Nabi Nuh umur 950 tahun itu. Hak ni kena buai dah. Daripada fikiran kita. Sungguh katanya Allah Taala ayat katanya alfasanatil illa 50 ama 950 tahun. Tapi dia panggil cuang cuangเวลา yang Allah we, Nabi Nuh hidup sekali dengan kaum dia tapi tuher tak ada royak katanya dia hidup lepas pada tu berapa tahun lagi ha, ini pendapat-pendapat daripada ulama-ulama pada terutama pada zaman dahulu dan para tabi'in yang dia mengaji daripada Nabi SAW habis situ masuk pula di dalam ha Nabi Ibrahim AS yang Allah firman hubungnya dengan dia dengan kaum dia ayat ni saya baca dah kemarin lebih kurang nah Allah taala firman wa wa ibrahima id qala li qaumi ani'bud id qala li qaumi'hi'budu llaha wattaquhu dhalikum khairul lakum dan sebutkanlah peristiwa nabi ibrahim tatkala ia berkata kepada kaumnya sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu membezakan yang baik dari yang buruk. Mula-mula perkataan yang Nabi Ibrahim sebut kepada kaum dia. Umumnya, orang yang dilatih menjadi rasul ni, umur 40 naik ke atas. Ni boleh katakan, semua rasul-rasul, Nabi-Nabi lagu tu lah belakang. Maknanya orang umur 40 ni, Orang yang mula mekar otok fikir dia, cara hidup dia. Saya duduk tengok dalam setengah-setengah perbincangan perbicaraan hubungi dengan umur 40. Dalam setengah-setengah kitab, dia katanya, Orang umur 40 ni adalah orang yang, Orang yang, maknanya, hidup dia berpengalaman banyak bawa siapa 40, Belum pada yang nak pergi siapa akhir umur dia. 40 ni penting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 kalau dia nak jadi pengikut yang baik, dan nak tuju arah masa depan dia pun, dia, dia, boleh, dia boleh ambil dah, pengalami yang dulu-dulu, boleh jadi peplat. Silak, salah, tak kena waktu tak kena kat ni, tapi bawa siapa umur 40, kena mikir jadi kena lah. Sebab halau tuju untuk masa depan dia, tak tahu berapa tahun lagi, dia nak mati, dia kena betul lah tu. Tak sepatutnya orang umur 40 naik ke atas, Dibuat benda-benda hot pit plat, Go to go ni, Terutamanya benda hot silat sana, Dengan sengaja dibuat. Kecuali Nabi Isa alaihi salam, Yang Allah ta'ala latih dia jadi rasul, Dan dia cuang masa yang tak begitu panjang. Allah angkat dia naik ke langit, Umur 33. Dan siapa ke hari ini? Nabi Isa alaihissalam umur dia tak gerak. Bukan katanya dia naik ke langit cepat tu, umur dia keduduk panjang sampai ke beribu tahun tak? Dia akan turun sikit lagi ke dunia dalam bentuk manusia yang berumur 33. Ni itu heavy PC. Pas kita tak ada kena ada tanya pas dia tidur atas katil mana nyawa dengan gapo duduk atas langit itu. Uh, langit tu besi kau Aluminium kau no, Tak ada pernah duk tanya Ha Ha Allah Ta'ala Kita tak wajib duk soal so, so, so. Tapi Nabi Isa akan turun sikit lagi Dalai, dalai tanah Umat Nabi Muhammad SAW Tapi tamneng dem Tamneng rosu Yang dilatih sebelum Daripada Nabi Muhammad SAW So, dia tu ya Manusia yang dilatih menjadi rosu Umur belum pada 40. Lepas ini pada tu semua. Rasul-rasul dilatih umur lebih pada 40. Ini penting benar lah. Eh? Kita semua ni. Tak kira lah. Lelaki atau perempuan. Dia umur 40. Kena mula mikir lah. Mikir lah mana? Mikir yang tamu sekali. Eh, umur banyak dah. 40 lah ni. Kalau banding mudah-mudah. ni saya banding mudah-mudah. Supo budak My Glosser tu. Ya naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, ya naik, naik, naik, naik, dia naik dikemocok. Setelah lagi nak gelosok tu, orang geru. Umar dia 40, yang mula tu. Sekeru-sekeru yang mula nak berganjera. Nyakit-nyakit yang mula nak mari, kerja tu, kerja ni. Walaupun nampak sekaligus hari umar 40 ni. Kalau hari siya katanya, yang ni mana Maksudnya, masih lagi duk, duk comel, duk gagah, duk apa. Tapi, fikirlah molek-molek kalau dia nak buat kalau perkara yang tak molek fikir katanya umur 40 dah wei apatah lagi umur ni umur 50 60 ada satu hadis yang Nabi SAW. alaihi wasallam wayak katanya uh, limriin lebih kurang dah eh? tapi terjemuh maknanya Allah taala wi wi, wi ma'ah ataupun wi uzur kepada seseorang manusia apa ni yang masih lagi duk buat maksiat karup dosa dan sebagainya hatta balaghasittina sanatan sehingga dia umur puluh bermaknanya umur puluh orang tu masih lagi duk buat maksiat duk karup lagi gotu tu goni go tu goni hak yo duk buat ha ni katanya Allah taala wui gapo api prapip dah pe pe pe pe pe, pe, pe. ingat molek we dulu umur 40 nampak mun tak sedar sangat ni umur ni puluh dah dekat dah nak sapa pitu kubur mau duk buat lagi cek tanda katanya Allah Ta'ala nak katuk dah pitu hati bagi orang yang masih lagi duk buat maksiat tu tu umur ni puluh apa-apa lagi hak ni hak lebih teruk umur tujuh puluh Masya Allah duk suk samran suka rio lagi dengan maksiat oh hak tu lah. Teruk benar dah tu. Saya misah mudah-mudah eh? dah. Umur 70 kalau orang tino duk mengembai lagi. Rambut-rambut duk luar. Ani kira kita tengok setengah-setengah orang, kok kampung kok kok mana-mana, mok wor mok wor tu. Tak kira lah mok wor mana. Masih lagi duk tak kelubung, rambut-rambut duk luar. kadang-kadang duk mengembai, orang boleh tengok hmm apalah mok wor ni. Tak sedar ke diri? Lepas tu orang hormoni puluh naik ke atas Kalau orang lelaki Tak semayah pun ada lagi Semayah celah celuk Ngaji pun tak Dia buat lagi dosa-dosa Yang dia berasa katanya Dia gagah Hormoni puluh pun tak mudah lagi Dia buat senok kepada ke dunia eh. La ilaha illallah Sebab tu Marilah kita pakat Klik semula Klik semula Sedar semula Hai kuam hamsamkan kepada Hormon yang Allah ta'ala bagi kepada kita Muda Mudah-mudahnya apa yang disebut di dalam ayat hubung dengan Nabi Nuh yang berumur begitu panjang ni pada orang zaman dulu. Nabi pun royak di dalam hadis katanya, maka Allah Taala we kurang-kurang kurang umur sapa ke akhir dunia. Tubuh manusia pun kau kecil, umur pun kau kurang. Termasuknya kita pada hari ni, Allah Taala itu Nabi SAW alaihi wasallam a'mar ummati. Ma sabain, purata, maknanya Umat aku, duduk di 70 dan sedikit ya orang lebih pada tu alhamdulillah nah pakak royak kepada diri kita sendiri tak ada kena duk buat one third, tak? tapi kena raya kepada diri kita sendiri, umur berapa orang. Lepas tu, wejadilah kesedari daripada umur tuwalik yang Allah bagi kepada kita hidup di atas muka dunia, marilah kita pakat-pakat kepada Allah sebanyak mungkin. Apa yang silap, yang salah belom pada ni, usaha kita taubat kita betul, dan kita mari duduk di atas jalan yang betul, yang benar. Tak ada kira siapa-siapa ni. Jadi pemimpin kau, jadi rakyat kau, jadi ustaz tok guru, babo, jadi makmum, jadi tu ime, jadi apa saja, marilah kita pakat sedar dengan umo yang Allah Taala bagi kepada kita, lepas tu mari betul belaka betul jagung. Untuk kita nak gi kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi selepas daripada kita mati, semua orang pakat nok kepada tersenenge, duduk berehat dulu di dalam kubur selepas daripada belakunya tiup sangkokalo barulah kita pakak bangun belako nak gi kepada reda Allah Subhanahu Wa Taala iaitu nak gi kepada syurga nah sekadar tu hari ni tak ada panjang sangat tapi mari duk hurai sedikit sebanyak ayat belung pada ni untuk kita lebih paham lagi dan lebih betul fahme-fahme saya pun berhasil dan boleh jadi duk royak kepada orang katanya nabi nuh umur 950 tahun tu koning saya nak rojak semula gapo hendak sebab kita fahal daripada ayat Zohir ayat tapi tak dibaca baca di dalam tafsir yang berbagai-bagai ayat katanya bukan secara tu wallahu a'lam ala ala wa, ala wa, wa warahmatullahi wabarakatuh